lepaskan ya. Masuk. tidak Didorong pelan-pelan ke depan. Sampai pas. Lubang-lubang sekrupnya juga. Lubang sekrup, lubang baut. Sudah itu saja. Yang bagian belakang tinggal dimasukkan. Terus kita pasang sekrup dan jangan lupa pasang soket lampu belakang terus pakai ini Sekarang waktunya pemasangan bagian bawah ini sama bagian depan sini Kalau pemasangan jangan lupa coket kabelnya dimasukkannya, Dipasang lagi Soket charger di bagian depan sini. Jangan lupa dipasang Yang pertama kita pasang bagian bawah. di sini ada kuncian kita tekan ke bawah terus masuk ini juga sudah masuk baru yang ini kita cek kembali ini kuncinya sudah masuk apa belum langsung presisi kita cek kembali ya kita presisi selalu udah presisi baru kita akan gini Nah, sekarang kita pasang baut-bautnya. kalau didorong aja, dipasangkan di kunci-kuncinya ya. ini dipasangkan, di kunci-kuncinya ini dipasangkan, terus ditorong ke tempat. udah yang gak penting Cara pemasangan setek depan N9 Pro ini caranya mudah sekali. Jangan lupa dicontohkan ya. Soket lampunya depan, lampu depan jangan, di, jangan lupa dipasang dulu. Nah, setelah dipasang, kita paskan kunci kerjanya, kita masukkan. kita mulai dari bawah dulu pasang di bawah dulu setelah dipasang di bawah saya satu dulu kita pasang bawahnya satu dulu biar kunci ya dan nanti nggak jatuh buat nah, sini kita pasang bautnya sebelah bawah sini terus kita pas yang sebelah kanannya juga kita paskan bagian bawah dulu Setelah bagian bawah sini sudah terpasang rapi, kulit kita sekrup mulai dari bawah dulu, baru bagian atas ini sebelah kanan, baru sebelah kiri. bagian depan selesai sekarang kita akan bagian jok. terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah mengikuti video saya sampai akhir semoga bermanfaat bagi teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak